Pulau Panggang ini ada dua pulau pemukiman, Pulau Panggang sendiri dan eh, sebelahnya Pulau Pramuka. Kondisi Pulau Panggang sendiri memang pulau yang terpadat, eh, cukup padat sekali di antara pulau-pulau yang lainnya di Pulau Seribu ini. Eh, bahkan dinyatakan pulau yang terpadat se-Asia. Saya akan sendiri memang mayoritas e, pekerjanya adalah nelayan, gitu kan. karena kami di pesisir ya tentunya sumber daya lautlah yang menjadi salah satu e, penumpang hidup kami gitu kan. adanya PPSU ataupun karyawan LH di sini sudah disediakan tempat sampah di setiap pinggir-pinggir jalan ataupun rumah tapi tetap saja masyarakat masih membuang sampah di pantai ataupun di laut. Masyarakat butuh penyuluhan terkait dengan kesehatan ya nah dengan adanya penyuluhan penyuluhan kesehatan gitu kan eh, adanya pengobatan pengobatan gratis sehingga masyarakat eh, dapat memberikan informasi terkait dengan penyakitnya begitu juga ibu-ibu eh, hamil ya itu tentunya eh, sangat penting sekali penyuluhan terkait dengan ibu hamil dan menyusui karena ini adalah eh, cikal bakal generasi anak-anak eh, pulau ya tentunya yang menjadi uh, harapan kami ke depan. Perjalanan kami ke Pulau Panggang itu naik kapal. Naik kapal kecil, tapi kami tetap semangat, tidak pernah takut, tidak pernah, tidak pernah gentar. Dan tim-tim uh, dari Kimia Farma dan BWA sangat siap sekali, sangat hebat sekali. Semoga niat baik kita dicatat sama Allah dan dipertemukan kita di surga Allahnya nanti. Dengan masyarakatnya yang uh, adalah pekerja keras yang banyak membutuhkan ekstra aktivitas fisik. Mereka adalah nelayan, para buruh. Tentu sakitnya nggak jauh dari sakit-sakit persendian, sakit-sakit otot ya. Atau orang sebut sakit uh, asam urat, sakit rematik. Mereka mau mencari pengobatan yang tepat, seringkali terbentur. Terbentur masalah biaya. Sehingga dari sejak trip pertama sampai sekarang trip keempat, masyarakat yang mengharapkan penanganan nyeri pada keluhan mereka selama ini bisa diatasi yang sering dialami penyakit dari warga masyarakat Pulau Pramuka itu yang pertama yaitu kayak macam rematik terus e, nyeri sendi Alhamdulillah e, dengan hadirnya klinik Afung Kimia Farma dan BWA mengadakan layanan kesehatan dan pengobatan gratis sehingga masyarakat kepulauan Pramuka, terutama kelurahan Pulau Panggang sangat terbantuhi dalam mengobati penyakit yang dideritanya. Mencuci tangan, terus memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan pergi-pergi dulu, ya. Kalau nggak penting-penting amat. Ya, ngumpul-ngumpul sama warga, misalkan boleh, tapi harus pakai masker, ya. Ya, punya penyakit pinggang dari mulai pinggang sampai kaki kram mudah-mudahan penyakit mawara sehat karena adanya layanan kesehatan klinik Alhamdulillah rasa senang girang sekali dah emak berobat di sini ya sudah sembuh lah termasuknya ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Kimia Parma dan BWA. Mudah-mudahan ke depannya uh, diadakan lagi lah gitu dah. Bentarannya datang ke puluh seribu lagi. Jangan bosan-bosan.